Oke okay, guys, gak kita damen, mancing guys. nih di Danau Waringin. Halo, guys, Halo, guys. Nama saya kentung. Ya kentung alias Fatih. Oh, melihat pemandangan tuh danau yang Jangan nggak bisa loh, nggak bisa. Tidak lepas nggak bisa termalah rokor gunung sampah guys namanya hmm, ya yes, tuh lautan luas danau luas ada enceng gondok ada enceng gondok ada burung ayam-ayaman terdengar dari sini enggak, apa dapat untuk portare ke tu kada danau jatiwaringin nah, nah. Young. Dapat pak, coba lihat, buat ini gede banget, Waduh wow, wow. gede Jotae eh. <laughs> kasih buku